Halo teman-teman buat sahabat ratu bidadari kali ini saya ingin mereview tali pocong saya punya koleksi atau simpanan tali pocong dimana tali pocong ini memiliki energi yang sangat magis, yang sangat kuat energinya, mana tali pocongnya mungkin udah penasaran oh my god <peacock> oke teman-teman, tapi sebelum saya bercerita di sini tentang tali pocong ini saya ingin membakar minyak dulu biar agak magis Oke. di sini saya akan bercerita edukasi ya semacam horor lah Ya teman-teman tahu koleksi-koleksi saya nah, saya membakar Ini horor lagi, guys. Oke. Ini menampakkan Mungkin buat teman-teman yang agak peka, yang memiliki indra keenam atau mata batin pasti akan tahu sosok pocong atau sosok gaib yang ada di Yes. Ini saya nggak perlu kasih tahu e, dimana saya mendapatkan tali pocong ini tidak perlu saya kasih tahu Karena ini hanya sebuah edukasi Yang jelas ini tali pocongnya cewek, seorang perempuan Dan tali bukan perempuan sembarangan ya Bukan perempuan biasa-biasa ya Jadi ini bukan tali pocongnya orang sembarangan dan buat teman-teman ini mungkin teman-teman saya yang pernah mendatangi saya dia bisa merasakan energi saya energi dari tali pocong tersebut ya teman-teman saya yang memiliki indera keenam yang indigo ketika bertemu dengan saya pertama kalinya pasti dia akan melihat sosok atau energi goib di dalam tali pocong tersebut nah, lalu kegunaannya untuk apa sih kalau untuk kegunaannya sih tergantung kita tergantung si pemiliknya ya buat teman-teman ya e, karena dulu saya pernah e, ada orang sok-sokan mendatangi saya dan kebetulan saya memegang ini dan orang yang mendatangi saya Hancur Morat marit orangnya Karena dia sok-sokan Dan ini sudah berprestasi Tiga kali Karena banyak orang-orang yang sok-sokan Pengen adu ilmu dengan saya Adu kesaktian dengan saya Saya cuman diem Jadi saya tidak perlu Saya, saya cuman iya, iya, iya tok. Saya diem toh cuman dia yang bacot Dia yang nocot ya jadi orang-orang itu intinya saya cuma diem cuman ini marah, tidak terima dia Hancur dia Jadi orang tersebut ketika sudah mendatangi saya pulang-pulang eh, Kehidupannya pasti akan berantakan Kalau dia mengatakan memusuhi saya Katakan contoh dia memusuhi saya Pasti dia akan dibalas dengan alam Dia akan dimusuhi banyak orang Kebaliknya Karena dia benci sama saya Dia akan dibenci banyak orang Ketika dia mengatakan Saya cabul Saya kan tidak cabul Dia Cuma dia menuduh saya cabul Suatu saat Alam yang akan menjadikan dia cabul Dia sendiri yang akan cabul Dia menuduh saya penipu Padahal saya kan bukan penipu Cuma saya iya iya iya toh. Suatu saat alam akan bicara. Alam yang akan membuat dia akan menjadi penipu Dan dia akan terkena kasus penipuan Jadi akan berbalik Ya seperti halnya dia membenci saya Dia membenci saya kan? Sedangkan saya tidak berbuat salah Saya tidak merugikan dia Saya tidak Intinya tidak mengganggu dia Tapi dia membenci saya dengan sebenci-bencinya Maka dia akan dibenci oleh alam kan orang-orang sekitarnya akan membenci dia, nah, itu bahayanya. Masalahnya kan yang di belakang saya kodam-kodam saya yang kan nggak terima. Tuh, buat teman, teman cuman e, di sini saya ingin mereview tali pojok saya, bukan mau curhat di sini. Cuman ini adalah penampakannya. Mungkin saya akan coba masih menyanyi buat teman-teman biar agak magis kembali ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum salam ya ya hatamul jasad ya malaikat ya Assalamualaikum salam ya ya jasad ya malaikat ya jadi buat teman-teman tali pocong ini dibikin jelek juga bisa dibikin baik juga bisa makanya tergantung si pemiliknya buat teman-teman ada yang dibuat penglarisan ada yang bisa buat pasugian ada yang bisa buat kesaktian maupun dibuat anu dibuat kejelekan kayak rampok atau maling biar tidak uh, ini mitos ya ya depan bukan mitos sih memang ada lah Zaman dulu itu maling-maling yang kepingin biar gak ketangkep sama orang Atau biar bisa ngilang itu dia nyolong tali pojok Atau orang-orang yang ingin pesukian atau penglarisan itu memiliki syarat tali pojok Cuman bukan tali pojok sembarangan Jadi orang-orang yang meninggal di hari-hari tertentu Hari-hari sakral jadi nggak enggak apa ya. Bukan sembarangan tali pocong, bukan sembarangan orang, or, apa ngambil pocongnya orang tidak. Tapi ada hari-hari terkhusus, terus lelaku-lelaku khusus, dan ilmu khusus, jadi harus ada gurunya. Jadi tidak bisa sembarangan, teman -teman. tuh Ini pengalaman saya. Dan tali pocong ini sendiri, kodamnya ini. Uh, dia kan kodamnya cewek dan ini bukan cewek sembarangan. Uh, di masa hidupnya dia adalah orang yang sangat sakti, mandaraguna, dan dia memiliki pamor kekuasaan. Cuma tidak perlu saya sebutkan di mana. Yang jelas ini bukan orang sembarangan. Dan ini orang yang sangat disakralkan dan seseorang yang sangat memiliki wibawa yang sangat luar biasa, walaupun seorang perempuan. Dan buat teman-teman. Karakter Atau sifat yang ada di tali pocong saya ini Orangnya pendiam Tapi menghancurkan kata ya, se Seperti orang mengatakan saya Cabul. ya Kan saya diem toh gitu. Padahal saya kan gak cabun Orang itu suatu saat pasti akan cabun Orang itu memusuhi saya Padahal saya gak berbuat apa-apa Cuma dia memusuhi saya Suatu saat dia akan dipusuhi banyak orang. Orang itu menjelekkan saya, padahal saya tidak menjelekkan dia, tidak mengganggu dia, tidak merugikan dia. Suatu saat pasti dia akan dijelek-jelekan orang. Tuh. Jadi buat teman-teman ini hanya sebuah edukasi. Kalau kalian tidak mau dizolimi sama seseorang, jangan zolim. Kalau kalian tidak mau dihinakan sama orang lain, jangan menghina orang lain. Kalau kalian tidak mau disakitin, jangan menyakitin orang lain. Ini adalah uh, edukasi dari saya. Pesan dari saya. Jangan dilihat dari penampilan saya, ini hanya sebatas edukasi wawasan. Paham ya di sini. Jadi diambil posisi positifnya. Diambil kazanahnya. Di pang Ambil hikmahnya yang negatif dari saya, jangan dipakai dibuang. Oke, okay? kita gitu aja. Jangan lupa di like, comment, share. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Tetap ikutin terus channel YouTube Ratu Bidadari TV. Oke, okay? assalamualaikum.